Kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, Amin. Bapa yang Maha Rahim, pagi hari ini kami ingin mengucapkan terima kasih dengan hati yang penuh syukur untuk hal-hal besar dan kecil yang telah Engkau lakukan untuk kami. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk belas kasihmu kepada keluarga kami, meskipun kami telah berbuat dosa dan selalu keras kepala. Ya Bapak, terima kasih untuk semua kebaikanmu dalam hidup kami, meskipun ada banyak hal yang membuat kami sedih dan tidak bahagia. Seringkali kami ingin menyerah sepenuhnya, dan seringkali kami menangis tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi karena berkatmu, maka kami bisa terus berjalan sampai pagi hari ini. Ya bapa, tanpamu kami tidak tahu apa yang akan kami lakukan selama ini. Tanpamu kami bukan apa-apa karena kami lemah dan membutuhkan kekuatanmu. Tuhan Yesus, pagi hari ini sebelum memulai rutinitas, kami datang di hadapan-Mu dengan rendah hati. Kami berdoa semoga semakin hari kami menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Dan tolong berkati kesehatan kami. Lindungi kami dan orang yang kami cintai dari semua penyakit. Dan kelilingi kami dengan belas kasihan-Mu agar tidak ada hal buruk yang mendekati kami. Ya Bapak, kami berdoa agar rahmatmu membuat hati dan jiwa kami tetap hangat untuk melayani orang lain dengan kehangatan cinta dan kebaikan. Semoga kami menjadi berkat bagi orang lain. Semoga senyum kami, ucapan kami, dan tindakan kami dapat memberi manfaat kepada orang lain. Semoga mereka yang terluka dan mereka yang tidak bahagia bisa merasakan cinta dan kehangatanmu melalui kami. Iya Bapak, semoga kami menjadi utusanmu di dunia ini, karena masih ada banyak orang yang tidak mengenalmu, dan masih banyak orang yang tidak mengetahui betapa dalamnya engkau mencintai kami dan merawat kami. Iya Bapak, kami mohon agar engkau menyingkirkan semua kebiasaan buruk kami dan memberkati pekerjaan kami, memberkati bisnis kami, memberkati tempat kerja kami dan memberkati rekan kerja kami. Tolong beri keluarga kami kebijaksanaan dan bantu kami agar menjadi murah hati seperti Engkau yang murah hati. Ya Bapa, tolong berkati kami sekeluarga secara mental dan emosi. Cara menghapus semua kebencian dan kecemburuan. Kemarahan dan kejahatan dari antara kami dan tolong isi hati kami dengan kedamaian rahmat kebaikan dan cintamu. Kami berdoa, semoga kami lebih banyak menghabiskan waktu dalam doa dan ucapan syukur, dan semoga kami bermurah hati terhadap kebutuhan satu sama lain dan saling mencintai. Bapa, terima kasih telah mencintai kami, dan terima kasih Yesus telah mengisi hidup kami dengan cintamu,